Muhammad bin Zayat. Nah ini dia total uji bandung dan ini benar-benar lancar. Gak ada hambatan apa-apa ya Jadi, Tapi Lebih cepat kayaknya kita ke Bandung ya, Insya Allah. Tapi lapar, nggak ada rest area. Tapi lapar nggak ada rest area. Ya hari ini saya bareng saya respondernya, comment media kursiran. Apa kabar Pak comment? ada rest area ya, karena ini soalnya panjang sekali ya. ah, ah. Dan ini ada Icha sayang Icha lapar engga? Hmm. Nanti ya? Belum, masih agak jauh, cuma emang tolnya lancar Jadi keluarga kita udah nunggu di sana, Mama. Terus udah gitu, adik-adik, saudara-saudara. Dan kita adalah kloter yang terakhir. Ini sama Abah, Ibu, dan nenek cewek. <tuh>